Air yang tinggi, semua menjerit. Ada <T�an> <Laink> siapa yang berbau dosa besar? <Sand alla pan |ro|> <boyscript> Siap banyak, banyak berbuat maksiat, berusia banyak berbuat jina, laki-laki suka sama laki-laki. Manusia manusia orang jahat, ya berusaha alam, berbuat jina, manusia serak. Buat mac jadikan kedok, cerita mac jadikan kedok, tapi daranya bersih semua. Jangan salah orang orang bercak, laut bercak, air bercak, semua kebercak. Dan tinggal aku manusia sendiri. Teriak bangsat semua, saat semua! Dia yang... akan merayat korupsi. Hah, <tuh> hah, itu, pasar-pasar semati ampih. Jangan salah karena banyak batu banyak bencana, karena sempat dijadikan tempat wisata akan aneh akan terjadi tsunami <inação> akan menurun terutama timur. Satitan, pesisir sampai Dan lagi. Akhir akan naik ke dan saja nanti itu semua ulah manusia ada sebuah hadis kudsi air laut setiap hari jubah bapak ibu ini. air laut setiap hari tiga kali minta izin sama Allah untuk menghabiskan manusia tapi Allah bertahan. jangan dulu setiap hari berapa kali tiga kali Menurut saya Air laut sudah sakit hati sama manusia Benar-benar kecewa -benar air. Malah ada orang berani dekat, datang ke dekat laut Di pantai berbuat macam dosa dan maksir Seolah-olah berani lawan Dia sudah sakit hati Ya Allah izinkan saya